Tentunya info ini langsung dari Bu Siwi Ahmad Di akun Instagram pribadi menginfokan kepada kita semua bahwa bakal ada acara euforia Lebaran para sahabat ya. Hari Kamis tanggal 13 Mei jam setengah 9 malam hanya di Indosier dan Ajua TV para Ya tentunya bakal dibintangi oleh artis-artis ternama Tak lain salah satunya adalah Idola kesayangan kita para sahabat ya Si cantik lesi Kejora yang akan Tampil dalam acara tersebut nih Kita lihat aja Dalam caption info yang dituliskan oleh Bu Harsiwi para sahabat ya Berlebaran di rumah, tidak masalah bersama sanak saudara di rumah sambil makan Ketupat dan makanan lainnya pasti akan terasa menyenangkan karena Indosiar Akan menyajikan hiburan spesial untuk sahabat dalam konser Euforia Lebaran Konser ini akan dimeriahkan oleh artis-artis tanah air diantaranya ada Bang Haji Roma Irama The grup Group dan Leslie Da persahabat ya, wow sudah dipastikan Leslie Da akan tampil bersama Umu Ben juga nih persahabat ya, wow bakalan seru, bangkalan pecah nih persahabat ya konser kali ini, ditentunya bintangi oleh artis-artis tanah air kita mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia dari idola kesayangan kita. Untuk kebab berikutnya juga nih persahabat Bang Mimin akan menginfokan kembali Jangan sampai ketinggalan malam hari ini Lesi Kejora tampil di acara Lida Persahabat ya Ini kita mendapatkan info langsung dari Bang Aril Bahwa Lesi Kejora akan tampil Hari Selasa tepatnya hari ini Malam Rabu jam 9 malam Hanya di Indosiar. Tentunya Lesi Kejora akan tampil sebagai juri Di konser top 28 grup 5 Persahabat ya Tentunya jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan kejutan baru kejutan bahagia dari idola kesayangan kita. Dan untuk selanjutnya para sahabat, semalam kita dibuat bahagia banget nih oleh idola kita para sahabat ya. Yang mana semalam Lesti dan Bilar tentunya dinner bareng nih bersama Papi Putra Sregar para sahabat, ya. Bersama kawan-kawan juga ada Bang Dery Kita lihat para sahabat ada yang spesial banget Tentu ini momen ketika Bang Vali Akbar Gercep banget untuk menutup laptopnya Karena ada sesuatu yang kejutan Di para sahabat ya tetapi Keburu terlihat bahwa Di laptopnya Vali Akbar ada foto cute Blastie dan Rizky Ini tentunya kejutan bahagia Buat kita lagi bahas project Lesti dan dalam Persahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia, kabar baik secepatnya dari Lesti dan Rizky Bilar itu juga salfok banget sama handphone yang dilihat nih oleh Rizky Bilar persahabat ya di situ pastinya ada foto cute juga foto cute Lesti Bila persahabat yang mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada hubungan mereka Amin ya robbal alamin. Selanjutnya juga nih persahabat ada unggahan terbaru spesial dari akun Instagramnya Dede Lesti ini kita lihat aja di akun pribadinya. Jadi, alhasil Kejora mengunggah sebuah postingan foto momen semalam, bersahabat ya, bersama pasangan Papi Putra Siregar dan Kak Seft ini. Mau oh, terlihat sangat bahagia banget keduanya. Tentunya memang pasangan-pasangan ini adalah suatu inspirasi dan panutan tambangan bersahabat ya, kita semakin bangga. Tentu kepada hubungan Lesti dan Bilar banyak yang selalu mendukung dan mensupport buat hubungan mereka bersahabat ya. Dalam postingan tersebut juga ada sebuah kalimat caption bijak banget yang dituliskan oleh Dedek Lesti di Dede situ mengatakan hanya karena kita lebih baik dalam beberapa hal bukan berarti kita bisa merendahkan orang lain di mata Allah kita semua sama kesempurnaan hanya milik Allah itulah caption the best banget yang dituliskan semakin bangga banget nih kepada Dedek Lesti persahabat ya mudah-mudahan selalu banyak orang-orang hebat yang mensupport buat hubungan. Lesti dan Rizky bilar ini ada unggahan dari akun Instagramnya Irnawati Angelo 16 yang mana memposting postingan foto Cute nih para sahabat ya disitu Dedek Lesti Kayaknya lagi cemburu nih kepada Bang bilar yang mana tentunya jiwa bilarna kembali hadir para sahabat ya ini memang kelakuan dari osas kita nih selalu membuat kita semakin ketawa bahagia para sahabat ya Aduh mudah-mudahan Secepatnya mereka menuju halal dan tentunya kita dibuat bahagia oleh hubungan Lesti dan Rizky Bilar banyak sekali doa dan dukungan dari para fans, salah satunya di sini sebuah caption yang tuliskan: "Bahagia selalu, insyaallah kalian berdua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin." Ya Robbal 'alamin. Itulah doa dukungan para sahabat, dia ya, buat hubungan idola kita. Yang mana tentunya sebentar lagi akan melangsungkan acara pernikahan Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai hari nanti Selanjutnya para sahabat, Kita mendapatkan kabar terbaru bahagia juga ya Bahwa Rizky Bilar hari ini tentunya syuting Facebooker para ya Tak lain tentunya ditemani oleh Lesti Kejora Kita lihat aja ketika live Instagram Bang Dari ini para sahabat, ya tuh Tentunya kebahagiaan diberikan oleh Lesti Bilar kepada kita semua Yang mana Lesti setia banget nih menemani syuting calon suami para sahabat ya, Aduh ini semakin membuat kita yakin para sahabat ya Bahwa Lesti Bilar tentunya Ini menunjukkan keseriusan dan mudah-mudahan Selalu diberikan kebahagiaan terus buat hubungan mereka Kita lihat juga momen spesial lainnya Ketika di live Instagramnya Bang Dery para sahabat ya Aduh tentunya abang Bilar lagi dipakai lipstick tuh oleh dedek Lesti ya Aduh cute banget, membuat kita cemburu nih para sahabat ya, melihat kekiutan kemesraan dari Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan barunya para sahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik kabar bahagia selanjutnya tunggu saja info dan kabar terbarunya Mungkin ini tuh informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bamin ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.